era digital saat ini. Kita begitu mudah dan cepat menemukan berbagai informasi melalui internet. Namun bagaimana dengan zaman dahulu? di mana kita belum banyak memiliki akses internet seperti zaman sekarang. Buku menjadi sarana bagi masyarakat untuk mencari berbagai ilmu pengetahuan dan informasi. Zaman dahulu, buku di Indonesia awalnya terbuat dari gulungan daun lontar. Daun lontar yang telah ditulis, lalu dirangkai untuk membentuk sebuah buku. Seiring dengan berkembangnya zaman, buku mulai mengalami perubahan secara signifikan. Di pedalaman, tidak adanya sinyal dan listrik membuat guru-guru hanya bisa mengandalkan buku untuk bisa memberikan gambaran kepada anak-anak mengenai berbagai hal baru. Lewat buku-bukulah, anak-anak bisa membuka jendela dunia. Guru-guru tangan pengharapan yang ada di Ansus Immanuel, Kepulauan Yapen pun, mendirikan ruang baca untuk anak-anak di FLC Ansus. Waktu pertama kali saya datang di ansus, memang kondisi di ansus itu anak-anak masih banyak yang belum bisa membaca, bahkan tidak tahu huruf, dan yang sudah bisa membaca pun masih agak lambat untuk bisa lancar membaca. Nah yang saya temukan, ternyata selain kondisi guru yang jarang-jarang hadir dan juga memberikan pembelajaran yang tidak lengkap adalah kurangnya atau minimnya bahan bacaan yang bisa diakses oleh anak-anak karena mereka buku bacaan anak tidak ada, buku paket juga tidak punya jadi ya yang bisa mereka baca cuma buku catatan mereka di sekolah dari situ saya mencoba untuk menyediakan akses buku bacaan untuk anak-anak Awalnya saya coba cari di toko buku terdekat di Serui, tapi sayangnya di sana juga tidak ada buku-buku bacaan yang sesuai dengan usia mereka dan yang bisa menarik minat mereka untuk membaca. Akhirnya sekarang sudah bisa dibangun e, ruang baca untuk anak-anak ansus, jadi mereka punya lebih banyak pilihan dalam buku-buku bacaan ataupun buku-buku pengetahuan. Kepedulian guru terhadap literasi membuat kami tergerak untuk terus meningkatkan minat baca anak-anak di pedalaman. Harapannya dengan adanya ruang baca ini, anak-anak di Ansus jadi tertarik untuk datang, untuk e, membaca, dan akhirnya kemampuan literasi anak-anak di Ansus juga semakin meningkat. Tangan pengharapan membuka kampanye yaitu Jendela Dunia di mana kami akan membuka taman bacaan di setiap center Tangan Pengharapan. Bagi Anda yang ingin berkontribusi dalam kampanye ini, Anda dapat mengirimkan donasi melalui rekening kami dengan memberikan keterangan Jendela Dunia atau dengan scan QR Code yang ada di layar kaca Anda. Dan jangan lupa untuk mengirimkan bukti transfer ke call center kami di 0813 1433 3341. Meningkatkan Minat Baca untuk Indonesia yang lebih baik. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka Menabur Cinta untuk Indonesia